Oke, okay, balik lagi ke channel gua. Dan kali ini, gua akan bahas final dari keempat headphone BBM yang sebelumnya udah gua bahas, ya. Jadi, ini kita akan bahas dari berbagai sisi. Nah, dalam pembahasan kali ini, nanti kalaupun ada yang terpilih terbaik, bukan berarti headphone tersebut paling baik segalanya, dan sebaliknya kalau ada nanti headphone yang nilainya paling rendah bukan berarti headphone itu super jelek enggak karena masing-masing headphone itu uh, punya beberapa kelebihan dan punya beberapa kekurangan tinggal disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan kalian apakah kekurangan maupun kelebihan yang ada di sebuah headphone itu merupakan deal breaker atau enggak ya pasti kalian sudah tidak sabar untuk melihat penilaian terakhir dari keempat headphone ini yaitu JBL Tune 500BT, Pioneer SE-S3, lalu ada Nokia S1200 e dan terakhir ada Sony WH-CH510. Oke. Tonton terus video ini sampai selesai. Kita mulai komparasinya dari sisi material di posisi paling bawah. gua meletakkan Sony karena selain materialnya terlihat kurang kokoh, untuk bagian headbandnya dia tidak ada padding jadi plastiknya itu langsung bersentuhan dengan kepala. Selain itu, dia juga untuk uh, apa earcup-nya, padding -nya juga tipis ya. Jadi, uh, Sony gua taruh di paling bawah dan mendapatkan bintang. Tiga. berikutnya di atas Sony itu Pioneer nah Pioneer itu walaupun headbandnya juga belum ada paddingnya tapi keseluruhan materialnya baik plastiknya baik ear cushionnya itu bagus sehingga Pioneer gue kasih angka 3,5 selanjutnya yang paling bagus itu uh, seri ya Nokia dan JBL si Nokia dengan bagian-bagian uh, yang ada metalnya terus ada headband cushionnya lalu uh, earcupnya juga bagus, sementara kalau JBL dia itu uh, bisa dianggap sama dengan Nokia karena uh, dia untuk earcupnya itu uh, cushionnya terlihat mewah ya terlihat mahal walaupun tidak durable sementara kalau Nokia untuk uh, earcup cushionnya mungkin bahannya terlihat biasa tapi terlihat lebih durable dua-duanya gua kasih bintang 4. Kita lanjut ke penilaian portabilitas Nah, sebuah headphone bluetooth itu juga selayaknya harus mudah dibawa-bawa ya dan ringkas. Untuk masalah portabilitas ini di urutan paling bawah adalah Sony. Gua kasih bintang 3. Karena si Sony ini cuman bisa apa ya di swivel aja tapi nggak bisa ditekuk ke dalam lagi. Sehingga untuk dibawa-bawa dia memakan tempat yang cukup besar. Walaupun dari sisi berat dia juga bukan yang paling berat ya. Untuk urusan paling berat masih dipegang sama Nokia. Tapi uh, jujur karena dia cuma bisa dilipat swivel aja Nggak bisa ditekuk lagi ke dalam Dia cuman gue kasih uh, bintang 3 dan menempati posisi terbawah Setelah Sony Di atasnya ada Nokia Nokia itu uh, untuk ukurannya dia tuh antara kelebihan sekaligus kekurangan Jadi dia itu uh, Apa? Over the ear desainnya, jadi yang kalau lo pakai menutupi telinga lo semua ya, jadi bagus. Tapi walaupun dia bisa ditekuk, dia tetap gede walaupun udah ditekuk Nah, cuman kemenangan Nokia dari Sony kali ini karena Nokia ngasih pouch. Jadi walaupun dia cukup bulky gitu ya, dia ditekuk juga masih masih cukup tebel. Tapi dia dikasih pouch sehingga dia mudah dibawa. Gitu. Untuk Nokia gue kasih bintangnya 3,5 Ketolong sama Pouch sih jujur Sedangkan untuk yang terbaik Dalam urusan portabilitas Lagi-lagi terjadi seri Antara JBL dan Pioneer Keduanya bisa ditekuk dan diswivel Sehingga cukup ringkas untuk dibawa Dan bobotnya cukup ringan Jadi untuk JBL dan Pioneer Dua-duanya gue kasih bintang 4 lanjut ke penilaian kekedapan ya memang dari keempat headphone BBM yang gue review ini tidak satupun yang mengusung fitur ANC atau active noise cancelling ya, mengingat rentang harganya yang seperti ini jadi kekedapan yang didapat itu sangat bergantung kepada material dan padding serta cushionnya di masing-masing uh, headphone untuk kekedapan paling rendah Diperoleh oleh Sony Dia itu uh, padding di ear cushionnya itu benar-benar tipis ya Tipis dan gak empuk Jadi suara itu cenderung bisa masuk dengan mudah Untuk Sony ini, sorry kali ini nilainya cukup rendah Yaitu bintangnya gue kasih 2,5 aja Oke, okay. di atas Sony Lagi-lagi ada uh, seri yaitu JBL dan Pioneer. Nah JBL dan Pioneer ini untuk ear cushionnya tebel, bahannya bagus ya. Jadi e, walaupun dia nggak ada ANC, dia cukup kedap tuh kalau kita lagi dengerin lagu, suara dari luar masuk tapi cukup minim. Untuk JBL dan Pioneer dua-duanya gue kasih bintang 3,5. Lalu pemenangnya tentu saja Sinoxia yang desainnya itu over the ear jadi benar-benar kuping lu ketutup sempurna ya oleh pendingnya dan suara yang masuk itu noise dari luar itu eh, terdam dengan baik jadi untuk sebuah headphone yang tidak ada ANC nya peredamannya baik sehingga Nokia ini gua kasih nilai bintangnya 4 untuk urusan kenyamanan mungkin lu udah bisa nebak ya urutannya kira-kira kayak gimana karena kenyamanan ini pasti berhubungan langsung dengan kualitas material nah untuk kenyamanan Sony tampil lagi di paling akhir karena ya secara material dia plastiknya kurus nggak ada Cushion nggak ada padding gitu ya padding di earcupnya juga minim jadi, Sony gua kasih angka bintangnya 2,5. Berikutnya, diikuti oleh Pioneer. Yang walaupun untuk earcupsnya dia cukup mantep ya, uh, cushion tebal, enak. Tapi dia belum ada uh, padding atau cushion di headbandnya. Untuk Pioneer, gua kasih bintangnya 3 jadi ya cuman kurang di headband ya karena earcupnya udah bagus tuh udah enak sayang banget headband cushionnya nggak ada di atasnya Pioneer hadir JBL JBL terutama untuk ear cushionnya itu enak ya bahannya lembut, mewah gitu ya ada headband cushionnya juga jadi gua kasih bintangnya 3,5 dan untuk urusan kenyamanan Nokia yang teratas dengan bintang 4. Dia uh, headbandnya kasihnya pug, terus untuk uh, earcup juga tebel sekali ya dan durable dan desain over the ear nya itu uh, membuat nyaman aja dipakai walaupun sebetulnya nokia ini uh, agak lebih berat dibandingin saing lainnya gua sendiri sih betah ya pakai si nokia ini dalam jangka waktu yang cukup lama karena nyaman Headset tentunya adalah kualitas suara dan surprisingly dalam komparasi ini yang tampil di paling bawah adalah JBL karena menurut gua suara bassnya itu kurang bulat ya walaupun ukuran drivernya bukan yang paling kecil dalam komparasi ini paling kecil Sony di JBL itu lebih besar sedikit 0, berapa senti ya tapi uh, suaranya kurang kurang aja buat gua sih. Bassnya ada, tapi nggak seperti ciri khas JBL biasanya. Jadi, JBL gua kasih angka bintangnya tiga di atas JBL. Sony dan Pioneer itu uh, seri, dua-duanya menghasilkan suara yang bagus. Sony dengan bassnya tapi nggak mendem. Kalau Pioneer lebih ke arah balance. Jadi untuk Sony dan Pioneer, dua-duanya gue kasih bintangnya itu di 3,5. Dan untuk kualitas suara yang gue bilang paling bagus adalah si Nokia. Nah Nokia sendiri itu dia eh, kalau pertama kali kita dengar mungkin suaranya kurang ya atau biasa aja. Tapi karena dia ada tombol eh, apa untuk Naikin bass, nah begitu tombol bass itu ditekan Wow, langsung uh, terasa oke okay banget Jadi kalau untuk urusan suara Nokia yang paling baik dengan bintang 4 keempat headphone BBM yang gua review ini dilengkapi dengan mikrofon jadi lu enggak cuma bisa dengar musik tapi juga bisa melakukan panggilan telepon atau mungkin lu pakai untuk online meeting nah untuk urusan mic ini di posisi terendah adalah JBL JBL itu dia suaranya masih ada noise ya, gua masih dengar ada desis yang masuk keempat uh, headphone ini Gua coba di waktu yang kurang lebih bersamaan dan dalam kondisi ruangan dan uh, ambient sound yang sama, tapi di JBL ini ada suara desis jadi gua taruh di paling bawah dengan rating bintangnya 3 di atasnya ada Pioneer yang Uh, untuk noise-nya dia tidak ada ya, nggak ada seperti JBL, ada desis gitu nggak ada. Tapi dia suara yang ditangkap itu kecil, sehingga gua hanya kasih ratingnya itu bintang di 3,5 saja. Nah untuk yang di atasnya ini lagi-lagi seri antara Nokia dan Sony, dua-duanya gua kasih rating bintang 4, karena selain uh, minim noise. Mereka juga menangkap suara gua dengan baik dan jelas hasilnya Untuk masalah koneksi Keempat headphone BBM ini Menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth Di posisi paling bawah Muncul JBL yang masih menggunakan koneksi Bluetooth versi 4.1, dengan demikian, gua kasih ratingnya untuk bintangnya 3,5 ya. Berikut di atas JBL adalah seri yaitu Sony dan Pioneer, masing-masing sudah menggunakan Bluetooth versi 5, sehingga gua kasih ratingnya itu di 4 bintang. Untuk yang teratas, hadir Nokia, karena selain menggunakan Bluetooth versi 5, Nokia juga menyediakan opsi untuk koneksi dengan jack 3.5mm. Jadi jack 3.5mm ini berguna buat orang yang menginginkan latensi yang rendah dan juga bisa membantu kita menikmati headphone ini ketika baterainya sudah habis. Jadi kita ketika baterainya habis kita bisa colokan jack 3,5 mm dan kita tetap dapat mendengarkan musik atau lagu dari headphone ini. Untuk Nokia gua kasih rating bintangnya 4,5. Untuk penilaian baterai Yang gue nilai selain daya tahan atau masa pakai baterai itu sendiri Gue juga akan pertimbangkan Lamanya pengisian baterai Dari kosong sehingga penuh Dan ada atau tidaknya fitur fast charging di masing-masing headphone Kali ini untuk urusan baterai Pioneer harus puas di urutan terakhir Dengan masa penggunaan selama 25 jam pengisian selama 2 jam namun tidak memiliki fitur fast charging rating yang gue berikan adalah 2,5 berikutnya setelah Pioneer ada Nokia dengan masa pakai selama 40 jam sebetulnya bagus ya namun dia untuk pengisiannya butuh 3 jam dan lagi-lagi tidak ada fitur fast charging rating yang gue kasih untuk Nokia itu bintang 3 di atas Nokia kita memiliki JBL dengan masa penggunaan 16 jam dan pengisian baterai itu selama 2 jam. Namun JBL memiliki fitur fast charging yaitu dengan pengisian 5 menit kita mendapatkan penggunaan selama satu jam. Karena itu JBL mendapatkan rating 3,5% yang terakhir, yang paling baik dari tes ini adalah Sony dengan masa pakai 35 jam walaupun chargingnya dia memakan waktu 4,5 jam namun dia fitur fast chargingnya itu hanya dengan 10 menit kita bisa mendapatkan masa pakai 90 menit untuk Sony gua kasih ratingnya 4 untuk pengukuran baterai ini Gua menggunakan data yang diberikan oleh uh, pabrikan. Jadi bukan hasil dari tes gua sendiri. Tapi yang perlu lu catat bahwa setiap pabrikan memiliki cara pengetesan yang berbeda. Dan mungkin nanti penggunaan aktualnya itu uh, tidak akan sama persis dengan angka yang tadi gua sebutin. ya, Karena bisa aja si uh, pabrikan itu ngetes mungkin dengan volume cuma 10% mungkin. Atau dalam kondisi lab tertentu Jadi untuk di dunia nyatanya pasti akan berada di bawah angka-angka tersebut hasil akhir dari perbandingan 4 headphone BBM yang udah gue review sebelumnya. Yang paling atas adalah Nokia dengan total skor 31, diikuti dengan JBL yang memiliki total skor 28, dilanjutkan dengan Pioneer di 27,5 dan di urutan terakhir ada Sony dengan nilai 26,5. Seperti udah gue bilang Uh, untuk masalah headphone ini, semua tergantung dari lu juga ya Lu lebih pentingin apa sih, materialkah, kualitas suara, atau portabilitas, atau ketahanan baterai Yaitu silahkan dipilih, dan ini angka yang bisa gue sajikan buat lu semua Dan buat tidak di endorse oleh satu brand pun yang gue review Oke, terima kasih sudah menonton dan mengikuti episode BBM ini sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komentarnya. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Bye!